Perancis, nyuruh rasa dari kaca. Habis bila لين فغير الناس Genteng orang satunya, genteng luar dan dalam, senja sonor saliran, maka la sonor arena, maka la arena. صلاة الله سلام الله على قرار رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله من سائرنا سلرنا I Soalan tu. Asin po'y ayun Oh, oh. is That was Assalamualaikum.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 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حن لذتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات بجدني علما ورزوهي أحمد ربي شرف لي صدري ويسير بعمري وحلو الأمضة من لساني يقفه قولي وشدد لساني وحدي قلبي بهبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اللهم اجعلنا هادين من شرور ومن سيئات اعمالنا Para pemirsa, para mitra, pengajian dan yukiruan. yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala, sesungguhnya para ulama, para masyiyif, para kiai, asyiq, para tokoh, para sepuh, dan kaum kimmun yang lebih barokah serta lebih manpanya kegiatan rutin kita pengajian penyikrikon. Iran kita bersama ngaturin kenduri pagi. Kita haturkan penghibaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. satu saudari keluarga keluarga sahabat-sahabat beliau. -sahabat Raja-raja epon putra-putra turunan epon. Keluarga telim epon. Tabiin dan diandaikan para dari para utusan, para wadi para imam imam mujtahidin para kura para surdi, Para pengarang ilmu dan masyarakat, guru-guru dan persetubuhan guru-ne guru datang sakit, dengan sepo, dengan maupun bini. Lupa-lalapan dan tetangga konsejema, kenalan, Orang yang orang Islam, laki maupun ini Khususnya, pemirsa pengajian, banyak di depan, bisa pola kita khususkan, tidak Kesarijo. Sari Joggo Cudur Timur bertemu marmar Ambekasan. Siapapun artikelnya naras are September. Takal 13 Sofar 1444 Hijriah. Alamak terus dia jadi 400 ribu sen. Entah terhadapa di mana Selamat dari ceksan Allah. Jadi orang ahli syarikat tinggi. Kengyiridan Allah syafaat pula sulilah. Sallallahu alaihi wasallam. Syafaat pula para ulama, para uli, para cendekia, para guru, para bangsukepok. Ban malam nanti, keinginannya barokah, barokah konsep tersebut, ketangguhan listrik saja, serang kena potong ketangguhan listrik. Bila gabut ketangguhan listrik saja, saya tersangka jemaah listrik saja, Orang yang saya terbaik fokus ya petang Malam terus, dia jadi senantiasa mendapatkan drill doon. Sarang dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengampunan, sarang belas kasih sayang Allah, penolong, mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, maunat, kinayah, kita, yari hayo, ikho yang ma Allah penolong. Kayaknya barokah barokah kekapan pengajian, baru kena, apa-apa kusen, baru kena ulama, baru barokah syuhada, guru, Ya tambah barokah barokah Baru ke berkena foto nama barokah dan barokah santri barokah Ini tampak taufik secara hidayah, ibn Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jalan yang konpetotul Allah, berbagai jumpa dan berjumpa dan berkomputer, berhubungan kebahagiaan, kebahagiaan di akhirat. Ya, bayarlah kesosanan, kesosanan, kesempatan, kesempatan, serapukan, keserapukan, selekuan, selekonya. Kementerian Kebuat Majapahit dan Kalabang Tumpang, ketakutukang kuyautang. Muka muka ibu bernah berjalan bawah tangan, muka muka ibu jumpa rezeki kena Oleh rezeki kesehat halal, sebarakah Muka muka ibu bernah bersubna al-khadiman Ibu bernah rencang umur, ibu bernah ta'at Allah, bendekkan Nabi Allah Rencang umur, ibu bernah tinggi akar bernah Allah Ibu bernah sehat, beres, selamat, aman, reja jawapan dari musibah Dari belayah, dari bencana, dari malapetaka. Selamat dari kefaheran, kemasikan, kefaheran, kekeskinan. Selamat dari keedin ke ate, kotor ate, peteng ate, kering ate, kuning ate, lopan ate, maten ate. materi bareng Islam bisa memperjuangkan agama Allah di bumi dalam pandai panji Rasulullah masih masih masih untuk tercapai kita cita dan sukses terkumpul pernyuanan pernyuanan. Alahati hendyad, mana dia tidak kumpulnya tamamiku disuruh naik nikulma. Di hadisnya itu Nabi Rasul, Abu Bina Abu Al Badu, shalallahu alaihi wasallam, lahumul badha. el Para pemirsa, para mitra pengajian, Bayu Dio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas alaihi salat Wassalam sampai sebagaimana kenteng beliau laki bodi. Sebagaimana Nabi Allah khadir alaihi salat Wassalam sama mungkin makin banyaknya juga tetap ke OTI. Nabi Ilyas, dia bau di sarang haju nanti pun Allah. Amerika, beliau kat itu terolak adikir ke Allah ta. Saya tak pun. Ini sempat tak adikir berada ke Allah. Apa ini pun orang-orang saya adikir Allah. Berada yang adikir abad terpuk, ini tak nurut adikir. Berada kumpulan-kumpulan adikir. Kumpulan-kumpulan salawat. Kumpulan-kumpulan yasinan. Kumpulan-kumpulan kata -kumpulan man Quran, kata kumpulan-kumpulan murid dan kumpulan-kumpulan ilmu pastak nur aki yang termakan diajar diajukan oleh Allah belawa kanditay pauti sampai mungkin. Nabi Ilyas kento setong hari. Alegi Pas erabuin mereka Mau Nabi Iriah sudah kerja Ngerti Ajunan dek Nyabut dek Atau ketipan apa mereka mau Eki lah pas kadinto Adina edelum langka Bekal nyabut roh depon hajunan. Saya dalam hitungan menit kentangpunlah. Usaha cabut hajunan. Mular. Nabi Ilyas mular. Wabaka bukaan syedidan. Mular kalau bukan semular mular. Malaikat maut matabu mahal al-jaza ya Nabi Allah. Apa kenapa ajunan mak susah? Apa kenapa ajunan mak mular? Benapa kenapa mereka? Kenapa polan ajunan takut lepas dari tunya? Atau polan ajunan takut kematik? Kenapa polan ajunan ngakuin tunya pas takut lepas dari tunya? Kepikiran ketunya ni? Atau kajunan tako ke patik. Pelan-pelan apa sebuah patik yang tu tako? Miknako niknakoten. Atau kerana-pelan apa ajunan tak ka itu? Kaya guna Nabi Ilyas, arti ni katu benih oleh tako lepas dari tunya tunjakan toh lagi tempat ah percobaan tempat ah susaan tempat ah keber tempat ah tempat ujian ujian tempat ah belai tempat ah musibah gitu nya akhirnya benifor adalah takut lepas dari dunia pateh ampuh lebih as nyaman apa pateh ada orang gak mati tapi banyak mati tak perlu abdina tangisan bal innama ajzau ala foti dhikdillah abdina kat dintah saya kesusaha orang takut ni tak bisa adikir bantah ayatnya jidami akumun dakdi adikurun allaha ta'ala jadi orang lainnya ya pola pola pola pola pola ke Allah dan juga lepas tak ada orang apapun ke Allah Orang lain aku pon, orang suki odi, odi aku pon, di dalam rangka aldi kira dari Allah. Dan gue lepas tak nur aku pon. Ken saya kesal saat ini. saya kataku abdin. Pur sang tunjuk pun tanpa kepikiran sekali. Kepatja abdin pun tak sampai nangis, tak sampai susah. Saya kesal saat ini. Aku bisa at on on on on on adikir adikir Saya tidak sedikit, Allah pun pada kompol-kompolan dikir Nur akhirnya kompolan dikir. Hai, benda jujur, nih, penolong Allah. Kata aku, anek, pon nabi. Ilyas kintayani kehidupan Allah. Oh, berdikin terhadap diri kesengko. Senang, senko pun kegelaran India. Saya terhadap diri kesengko. Langsung di waktu kita Allah subhanahu wa ta'ala Nurulaki wahyu dengan malaikat maun. Eh, malaikat maun. Ilias jiria. Tak usah cabut orang aja. Sebab jiria tero'odik benih polan takut. Kira -kir benih kira-kira itu. Benih polan takut ke patih. Lepur kaudik. Menyak benih jiria. Jiria kun polan takut. Tero'odik kira-kira sengko benih demi kepentingan pribadinya, tapi demi kangkui sengkongnya jadi teratlah mereka. Maklum, Nabi Ilmu ada yang tidak kira, orang yang dalam bukan tidak kira, tak kesengkong. Wajar tak firasat dunia bantu apa aja jadi bisa awan dan nang nengi e, taman taman munajat tidak kesengkok mulet terus tormentor tidak kesengkok apa siapa torak ini kak ilias sengka kesengkok saja senang tidak ilias ilias dan senang kesengkok sebab sekut tormentor kesengkok sampai tidak akhirat tuh ya sampai tidak akhirat Tahu sahabat, teman teh, Sebab, jadi sampai ke akhirat. Tunjuk ya, ya bakal ingat, udah gak sempok. kepentingan nah, abang jadi, demi kangkui, adik kira gak Pikir kali itu banyak semacam. Setiap pikir maksudnya berarti istimewaan, istimewaan. Setiap pikir ini kepada istimewaan, istimewaan. Pikir alban maus. Allah Adika keestimu antis timba ataupun orang se asal tetap kekal dunia ini open nang ini kapas guru sikat ini naraka. Oleh utama nah, zikir pikirkan jeng nabi, bandiikir nabi nabi silaian, manikah la ilaha illallah. Abdul Makhluk tuh anak nabiun, mengaku ilah ilaha ilaha. Imam Al Bukhari dan Imam Muslim riwayatnya itu hadis. Inna Allah taala, "Qad harma' al marnam" awal, "La ilaha illallah". Ya berarti, dengan wajah Allah. Allah taala dengan ramadhan, neraka atas neraka rakaat. Orang semaus "La ilaha illallah" setujuan itu pun edelum athen, setujuan edelum athen. Jadi, semata-mata nyupri dan Allah. Pun gak kunjuk deh di Dapat boleh emosak, sampai 100 kali. Sebagaimana biasa, orang-orang penikah, ring ampun, tahlil, lili, lili, orang lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, untuk lakukan yang tidak kiamat, Mereka akan mencari Muala Pada bani mencari Bulan Purnama Pada bani mencari Bulan Purnama Ba'asahullah ta'ala Yama iyama Wa wajbuhu Kalkomari laylat Nabi Mawas, la ilah illallah satu sekali, kita tambahin tasbih, satu sekali juga, takbir, satu sekali juga. Jadi la ilah illallah seratus, subhanallah seratus, Allah Akbar seratus, fa innahu khairun min ashrini qabin, yu'atikuhah, wa tin yan haruhah. Kejahatan ni pun, kejahatan ni pun, nabi, lebih bagus, E tempeng ban amar tiga aki sepuluh budak, ban akorban sepuluh ontah. yang banyak, -banyak sih bisa akorban sepuluh ontah. Apa? Osa abid akasab nih. Bisa-bisa akasab sepuluh tahun kita oleh sepuluh ontah. Ketik mausaus, la ilaha illallah seratus, subhanallah seratus, tadbir allahu akbar seratus. La ilaha illallah. Lampung-lampung menabi sampai, la ilaha illallah menikah. Ini jeng, lain boleh menikah. Kelebihan-kelebihan ini. Sinepus tusa, ibuanku tusa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. etoh bekal dekat Syafat aponde orang florencimo san salawat salawat jasa kita langsung kita minta aki rahmat pengampunan keangkui kanding Nabi. Rahmat Epon Allah, pangganis ser Epon Allah. Nyaun tambahkan kali itu. Jadi berni keangkui pribadi. Berni keangkui apa? Saya minta aki kanding Nabi keangkui maddengaki siapa kita lebih cinta ke kanding Nabi. Atau pembun ke apa? Seakan-akan Atau pembun adunan Nisar kaptin kustih. Anguk nisar dekat kanjing Nabi. Karena kanjing Nabi saya kecintain abdina. Padahal orang ketika cinta dekat anak. Anak sakit. Aduh kustih. Ilmu tindak dekat tak. Nangkui lezana. Abdina tak tak ke dekat anak. Anguk abdina saya pasakit. Ketika itu tak tak ke dekat abdina kustih. Dari cintanya ke anak. Dari yang salawat, macam enggak dit, sampai abah lagi kejap pun tak minta ke aku. Eh Allah, angon -an kanjing nabi kan yang sering, tambahin ditambahin pengen aduh pengen nisir ke kanjing nabi, mau ditambahin rahmat kanjing nabi, nyok tetambah karena lebih mengedepankan kanjing nabi, lebih cinta ke kanjing nabi, lebih iman ke kanjing nabi. Lebih teruk kanjing Nabi. Lebih untung. Lalu ingat nikah ini kanjing Nabi. Nikah merasa paru tangan orang-orang semacam bernikah. Maka pun kanjing Nabi bekal etolong orang-orang sih mementingkan kanjing Nabi daripada diri sendiri. Ketisyafah antar kanjing Nabi paling dekat orang sebanyak Sulawet. Sulawet gitu kan? Ya Allah. Mungkin namban rahmat ajinan dekat sini. Kan tak segin? Ya Allah namban rahmat dekat dekanjing Nabi Muhammad. Dia kanjing Nabi ini kemasa perutahannya. Arya minta aki rahmat ke sengkok. isengkok. Bani ke aku ibu arti orang ini berarti cinta ke isengkok orang mula cinta kanjeng Nabi. Masyaallah, siapa ada kanjeng Nabi itu ditulahku benih orang panik pas. Bun Ibrahin kasengnya. Ibrahin buat gua aja saya ini itu je Ibrahin saya tak sangat suka. Dapat kanjeng Nabi. Insyaallah Allah jadikanlah ya minhum. Amal dar kita termasuk ada orang-orang. Selawat simen kanjeng Nabi. Panekai ke polong karena kita pendek. -kan. Asolawat benar, saya kata rasolawat, tapi betul-betul masuk ke dalam hati Kita sangat mencintai kandil Nabi. Lebih mencintai ke kandil Nabi, itu panggilan yang kawan-kawan. Ini kewajiban bagi orang yang beriman. Harus lebih mencintai kandil Nabi, itu panggilan yang kawan-kawan. La yukminu ahaduku hatta aku na'ahabba ilaih belas kasihhi dan malih dan wa waladuh dan wa waliduh dan wa nasihib taiman seseorang atensak buka sound border mun orang ini lebih cinta ka aban tibet berben sing mun lebih cinta Dekat berhenti di tempat benda ke atas tanah, lebih cinta dekat berhenti di tempat benda ke anak-anak, tempat benda ke nabi, lebih cinta dekat ke anak-anak, tempat benda nabi, lebih cinta dekat yang sempurna, tempat benda ke anjing nabi. Akhirnya, baru sempurna imannya. Ketika orang yang menikmati lebih mencintai anjing Nabi, tempat benda bantibi. Aban bantibi bisa dikorbankan. Jadi di segi buruk kalau benda salawat berarti kan pementingkan anjing Nabi. Tempat benda bantibi. Tempat benda karahan. Orang yang benda kakasah. Si oleh besi melarat Karena begitu oleh besi mereka, wah, kangkul diingunin dalam panakan kanjing Nabi. Dikorbankan kangkul. Tetih, jajin. Aku masih sebaraki, ban kanjing Nabi. Berarti lebih cinta kanjing Nabi dari pembanda kartan. Ketepang bandar kartan. Minta aki seorang. Minta aki rahmat. menikah kui anak. Kanjing Kanjing Nabi. Lebih cinta itu benda kering tuan. Lebih cinta itu benda kering tuan. Aku lebih cinta ke Anjing Nabi. Bahkan lebih cinta dan ke Anjing Nabi, itu pembanda kering tuan. Saya rasa harus. Dan saya katakan manusia. Anjing Nabi ini, ketika aku pun merasa parah maka apabila snek anti Nabi syafaat orang panik boleh syafaat ah macam ada sebut ni sekali selamat kenapa boleh banyak andik kesalahan salat kan banyak sekalipun bisa sabar kepada Allah boleh syafaat akan jin nak boleh itu sana sabuni tak boleh tadi tu Nikah syafaat. Orang yang banyak kata, kadang selamat dari neraka, bernipol. Amal-amal. Ah, Tapi sebab keperat tu'na orang lain. Sebab keperat tu'na ganjing Nabi. Sebab keperat tu'na para ulama. Sebab keperat tu'na para wali. Kemudian, beliau-beliau akan -beliau teman syafaat. Apa ah, lampunlah acap ah, belum ada ke dalam neraka pada syafaat. Syafaat antar Nabi, syafaat para ulama, syafaat para sholihin, syafaat antar kuruh. Oleh syafaat. Saya akan TV tadi, saya akan terima kasih Allah. Jadi syafaat ini, berarti orang ini kebisa selamat kalau benda sahabat ke peratun yang lain, benda peratun yang orang yang penikap oleh laknat bin Allah Ta'ala. Andi ana. Ana untuk orang yang soleh. Ana untuk orang yang alem. Ana untuk pejuang Islam. Napa ada? Dan orang yang Orang yang sempur tu Tusan Allah Ta'ala apa polong bin Ana? amanu wadta ba'adhum dhurriyatuhum Al-Haqna bihim durriyatahu wa ma'alatnahum min amadihim min syaib. Ini kuna orang yang andi orang lain sekerat sudah dengan Maka Makanya cak-cak orang kampung. Kalau ngapti nampun lah, cukup cukup ketika dituh anak nak minta Orang abdi nam pada citra yang bungkalat antara yang bang penampil, anak, itu orang si bisa berjuang kaku agama, polami teti anak si bisa narsaki perjuangan para ulama, Walami teti anak si bisa nyebarkan agama Allah. Sebab mana Nabi Ampullah Anam antara tuga Allah. Takkan abang berkala. Oleh syafaat anak. Oleh syafaat anak. Tapi siapa nikah? Ketika anak menikah Kalau diri dikahan. Maka anak benih nyafaat. Tapi anak Anak berkala anak berkala. kita berkejap sampai terlalu jauh terpengaruh terpengaruh data ya, pengalai bulan kebanggaan burna goreng-goreng asik keleburian tunya-tunya dan kadang ning Dan abang saya ke anakku laku benih sejen berku benih berku senjeng-reng tuan, apa cuma boleh senjeng-reng tuan am pun dasan tre kik orang berku pada ramu punan hanya senjeng benih san tre jentak berku boleh dia ni secara umum Dan kadang orang ini ke pulang di peseng, kok pesera aja. Benyak di peseng. Bangal, kok. Tekalan nabung lagi anak ria. Epo nabung sekolahan. Sekolah yang larang sekalipun. Kok mampu. Wajah ngampu ingat ini. Kepun ini pulang tarak. Dan kadang ilmu kane ke se justru ilmu-ilmu saya manfaat dunia akhirat sebetulnya ke ilmu se lah lanteng kadang ilmu ternyata tak sampai manfaat dah akhirat wenyan ben wel juelan tu ko ni ilmu ni mun wel juelan tu ko biasanya beda ka eden kampung ni Muda lahangan, ia bagusnya. Besai tak kita cemucu. Yang ti pun pernah kegak, bernyaknya nikah. Tapi mana Ilmu dia kata, justru selarang asal, larang bejernah, Ilmu dia tak ada Tak manfaat, berni Ilmu manfaat, berni Ilmu Barokah. Ternyata aja, Ilmu se de demuda dulu.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 Dan diinginkan, nabungnya pangkat setengki, gajera atau gaji seteki ternyata kita sampai juga bisa terjadi. ah karena kak ditok, bekerja sampai lopot, kita ketok, gitu, mengarahkan anak, jat sampai anak lebih coba boleh dan apa? Tapi. Angkui kia wajan rin kampung Abang wala nampun Letuh putuh kita Walaamik anak Oh ni ga keben Anak walaamik bisa tering alim Maka ni ke kan Orang ni kebunyak selebih lebur Tering penter Keteng pengguna rin alim Mening penter Bunyak Rin alim lah Dengan lain melarang, orang yang pintar bencana, pompa orang yang pintar dengan yang kelakuan-kelakuan yang itu biasa. Sebut sekarang apa nih, kaya sangka kelakuan tusak, kaya sangka nih, kelakuan atau akalullah, kelahiran, ya sabun aku. Annhum yuhsinuna sunnah. Yah sabunahum annhum yuhsinuna sunnah. Adha al-lazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Wahum yah sabunah annhum yuhsinuna sunnah. Orang-orang si paling rogi. Iki penikah orang yang sekelaku enak. Ia kehidupan dunia penikah kesasar, tak apa salah. Apa ngerasa? Ah, benar penikah. Alakau bagus. Padahal alakau salah. Sejen salah. Ah, benar sejen. Kukus. Kukus. Kukus. Kukus. Kukus. Kukus. Kukus. Kukus. Sebab senawasa pengajian. Kukus. Kukus. Apa ngerasa? Kukus. Kukus niatlah sebab orang ajar ilmu niat karena Allah bisa jadi maksiat banyak sajan sekut sajan banyaknya maksiat kitab adyan yaqsim ruhul maksiat oleh akhir, benih kerana Allah, benih kerana akhirat. Ini kanya, Man al-akhsari da'amala Oleh sepaling rogi ke lakon. Ini kanya, Al-ladina dalla sahyuhum Fil hayatin dunia. Wahum yassabun annahum Yuhsinuna sun'ah. Ini berbicara surat Al-Kahfi. Ayat seratus telur sampai seratus empat. Apa salah, apa yang Allah apa yang rasakan, apa yang rasakan, apa yang rasakan, ini kan, apa ngerasa rasakan, apa yang Bahkan apa yang rasakan, apa yang rasakan, apa yang islam. apa yang islam ini kan apa ngerasa rasakan, Akhirnya, abang merasa sejauh fokus bahawa Bisa matikan Islam Bisa memenjarakan dengan Islam Kejauh lanjut Oh, gini aku laku, nanti akhirat Dan tiba-tiba fokus Sebab dan mereka merangin di Islam Dia kencuri, dia kencuri Saya sekarang Keyakinan kita merangin dengan kafir Dia kan mun sikitan ikut menurut tapi mun sangkana lengkap memang ya. Mereka yang kabel, kan? Islam mereka agak berpikir sangka bagus ya. Sejauh banyak orang yang merang Islam. Mereka merasa sejauh bagus. Nah ini kata masuk alladzi dhalla saqihun bil aali dunya. Wa hum yahsabun annahum yufsinun sunan Tidur nggak tahu orang tak fokus, masuk Tapi karena kaparatur orang lain, <Glacht> orang lain seperti kalau ini bisa Orang seperti itu Allah, nih kan, bisa nyafatkan, sehingga bisa menyelamatkan orang lain. Maka benda orang yang selamat, nih ke benih pelan kalau ada tipi, benih pelan kalau ada bentipi, tapi kalau bent sabar, ke peraturan orang lain. Para ulama. Orang yang beratuh ke Allah. Janganlah masih beratuh. Orang-orang ahli dakwah. Jika orang yang seperti beratuh Allah. Tapi sepuluh kustara dakwah. Mungkin tak keliru niat pun. Jangan sekeluar. Jika putar nyafa'at. Ngecek orang lain, bodoh orang ini. Kekelakuan tak tepat, Usahaki kita harus bisa tepat. Kekelakuan ala dalam sekerahan tak bisa ala Sesekiran tak bisa orang ini. Kalau komaksiat, ke orang semacam benihnya. Lalu, mataki mulai ini. Itu nyebut. Sebab orang ala koma tak bisa ala maksiat. Padahal jasa ini apa nikah Pada orang yang saya makhluk terdek setengah Karena ala maksiat. kok Karena beda orang yang saya makhluk terhimpun Buru saya ala koma siat Ini kamu lepas 2 nyelama takim oleh ki itu ibu 2 nyelama takim oleh itu Bahkan, orang yang panikah. Dan yang itunya tak ngerasa haki. Jadi tak, tak mengarahkan, tak ajak orang ke kefokus, tak lang, lang Dia kecubur Tapi orang yang panikah dikaprak Tuhan Allah Ta'ala. Dan yang itunya panikah. Laki tak nyala matahit. Tapi dia tak, akhir aku laku. Bisa nyafa'atnya. Bisa nyafa'atnya. Orang yang saya masih tanya seksa, guru semastanya. Orang semastanya, saya seksa. Orang se saya ma'bah terjej tanya suat, yang tidak terjej. Sayyidina bin Jabal ketika diutus sarang adunan Ekon Gajim nanti dia kena kiri Yaman. Ya Mu'ad, la yahdiallahu ala yadai garajulan min ahli syirik. khairul laka min ayyaku laka umurnya. Membuat sampai bisa nutuan ki orang, gara-gara abah abah boleh masuk Islam ni sah lebih bagus. dia tempang berbukan dia asyik dekat on tasjuk waling sekalipun. Begitupun kanjing Nabi seorang muda kasih sayang dina Ali karabulallah wajah. Karena matabul ketika tercukur. Kanjing Nabi si paling punga. Ketika ilmu sedari kanjing Nabi ini ke kita sampaikan sebaraki amalaki. Ini kes paling dikepungah kanjing Nabi. Saya kira kanjing Nabi ni kecik kembangat. Aku nyatakan orang sebaraki ilmu dari na kanjing Nabi, madapah ilmu kanjing Nabi, ngamalki ilmu sedari kanjing Nabi. Dari Medara, kita ajar ilmu. sebaraki. laki, mencetak ajar ilmu nggak ada. Nggak percaya sebab Ajar kada baru disampaikan. Mencatat dan ilmu, ngekacar ilmu. Ilmu sendiri kanjing nabi. Nggak percaya siapa apa? Ajar kada baru diamalkan. Mencatat ajar kada. Nah, persiangan malah gini-gini. Nah, Tapi sabutan. Macam perganjing Nabi yang tak ada ilmu ni. Nak kata kunusul sa'adah. Kunusul sa'adah. Alaman sebit da'kumpa. Ia jelas haki. Masya'i'un yasurru qalban nabi sallallahu alaihi wa sallam mitru nashri ilmi wa tablighihi wal'amah nabi. Tak ada selebih ngepunga haki. Da'u pangkali kanjing Nabi. Ia tempang. Ben, nyempar ilmu nak kanjeng nabi, madapak ilmu nak kanjeng nabi, nama ilmu nak kanjeng nabi. Nih kamu orang sih paling kesenangkaki kanjeng nabi. Nih kamu dari tengkal koko, nih kamu orang nyempar ilmu, madapak ilmu, nama lagi ilmu, jadi kanjeng nabi. Nih kamu sih paling kesenangkaki. mana ni amal lagi zikiran ikhlas awal mereka tinggal si sepaleng senang makana sufyan ats-tsauri radhiyallahu taala an ni kapan pernah terjadi waktu budak diket ke luar pas dengan lain, nak kena? kik kena? dengan kak sokoh Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad yang buat sokoh Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad dengan kak sokoh boleh Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad teruskan Ateng ateng kak ni kita takkan sehkah maus saya Allah <tellan> bersaudara Muhammad wa Ala Ali Muhammad, wa Ala Ali Muhammad wa Ala Ali Muhammad wa Ala Ali Muhammad wa Ala Ali Muhammad wa Ala wa Ala Ali Muhammad wa Ala Ali Muhammad Mbiyan ni ke pasangan berosan. Salah coba di ke ngangkak sokoh. Nyebuat sokoh. Wili dia la ada lain. Allah SWT dalam Muhammad. Wa ala alim Muhammad. Nampak yang gede ilmunya ni ke biar? Mak gula terang. Makin-makin. Mak ajunan atasnya ke Adin. Tepasairah sampai. Tepasairah ajunan ke Adin. Tepasairah. Kula ni ke Sufyan Al-Thawri. Sufyan al Sabtu, sufian akta wudi itu sufian irak, sufian irak si maksud sufian ta wudi si dari irak, lares dong, lares dong, lares dong, lares dong, sufian si dari irak. Wah, gula nikah pol bogo de lebih penting, boleh adanya haki kesaktian, gula adanya kemja. Arjuna oning napa punten. Dek Allah. Kuning napa punten sampean Dek Allah. Engge kuning. Jadi panak becarana Arjuna Oning Dek Allah. Aneke. Dari malam entar ke siang, siang entar ke malam. Cerek dia Mumpa. Kada Allah taala se, se mamak. Saya rasa masih yang ini. Oh, dua. Anak badan dilem tabu ini keserak. Saya beri rom pernikahan. Saya beri kope. Kope yang mata mata mata ablam beri eloknya. Eloknya mata tu ke atas, mata tu ke bawah. Saya rasa ni siap bentuk anaknya di dengan kandungannya, kenapa? ibu, kanan dan tahu nikah bapak, bapak tahu ini kan boleh dokter, tak tahu dokter cek, mungkin tak ada pada Allah tak bisa, tak bisa beruntuk siapa terus yang eh, sama ini kasar maka eh, sama ini paru-paru maka eh, sama ini toh, or, anak ini kan Bapak gue ditentangin, dan yang ngiraohin temu. Saya ini keh, lakon saya pun, benih lakon, pengiran, Singatur alam tertinggi. Terus Mungkin Salawat di Sampian ini kenapa? Maksudkan salawat salawat terus Mumpian pun lah tanya ke Gula uning tak uning tak lara Ini ke, jawaban, gula Mungkin salawat di Sampian Ketika nama Sekali gula ini ke salawat Gula ini ke entar haji Apa yang buat ummi Apa yang ibu Nengi megah-negah umi ini pasakan cik nengi gadisa kampung pas tabu ini kampung kembung kampung kampung kampung kampung kampung kampung kampung kampung kampung kampung kampung umi kampung kembung, kampung kampung kampung kampung Kuli yakin, ni kan di kesalahan ke Allah. Ni kegara-gara itu segala. Dan kula pasanan, hati ini kan terpasanan dengan kak Tanang juga lanjut. Yuk ondek kajunan ipun Allah. Maka namastu temu datang undung. Datang undung dari Mekah. Dari arah Mekah, dari arah Ihamat. Pastu mu bodo oren, akan lampih potek. Aju bapak teh, bodek bodek atas kebun beban yang potong, dapat langsung. Yosa, selera naumi, anak umi, gitu. umi ni ke Yosa. Kos poten ada jelang gaisan, tengoklah zaman depan dekat dek tabu dekat pacar. Eh, eh, eh, eh, eh, Nyingkit orang yang itu, makin-makin timi. Masihirah Ma Ajunan. Masihirah Ajunan ampunlah sampai bisa masyarakat itu. Dekat umi. Asalah celang. Apapoteh. Asalah kembu. Apapakil pes. Masihirah-masihirah Ajunan. Sengkok Nabi Nabi Muhammad. Engkok Muhammad. Ya Rasulullah. Makin abdi. Teroh. Minta wasya Situ yul ilmu ya la tarfa'u qadaman illa wa taqulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali dae banut ropet lagi ya rokem ya. pang tolong bansekok rokem pang selamat aki bansekok di saat bae ya palang saat bae ri seksa subah buru iseksa Berendian dia kak sohkoh. Tuan dengan kak sohkoh. Cik lokoh. ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Aratnya nak teka ajil ya. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Muka Bukan-bukan salah seorang seorang yang menempatkan. Tidak hujan. Amin. Amin. Ya Rabbil Al-Anami. Jemaah yang membolehkan Allah SWT. Makan. Akhwala Arif. Senin, uh, Selasa, Rabu, kemis, keluar luar yaki, adalah Idul Khayrads, sarang amalan layak pon, sebiasa setiap kemis bagi, berarti elang sana aki, nenengi, senongan, senongan. Kesenangan dan nen pendidikan Islam al Ikhwan khas masjid al Ikhlas, mengemaskid al Ikhlas. Insya kita bersama abdul al Habib Abu Bakar Sgab, abdul al Habib Sheikh Sgab juga. InsyaAllah Allah al Habib Albi Sgab. Kepuasan awak ya pernah kesempatan. Kita bersama-sama beliau-beliau bersama para ulama, para eh, para peledak keberagaman Islam, stadion, amin, ya alamin Kemudian, juga pengumuman, mereka akan ada porsi seperti datang, yang kita dikenal, dan Ibu Ibu Temur dan a e, kelengkian epon mas arif saat menuju bujur tebon wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh